Manchester United disebut mengincar pemain muda asal Slovenia, Benjamin Sesko. Pemain FC Salzburg tersebut diplot menjadi tambahan amunisi setan merah di lini serang mereka. Salzburg sempat menanggapi kabar ketertarikan setan merah terhadap Sesko tersebut. Mereka menyebut meminta 300 juta euro plus Bruno Fernandes sebagai mahar Sesko. Banyak yang bilang permintaan Salzburg tersebut hanya guyonan. Kabarnya, mereka mematok mahar sebesar 65 juta euro bagi klub-klub yang berminat memboyong pemain bertinggi 1,94 meter tersebut. Dengan mahar ini, Sesko bisa mencatatkan rekor jika maharnya ini ditebus Manchester United. Ia akan menjadi salah satu pesepak bola remaja dengan mahar tertinggi di dunia sejauh ini. Namun, Sesko tak sendirian. Ada sejumlah pemain lain yang juga berstatus sebagai pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelumnya. Siapa saja para pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelum Benjamin Sesko? Berikut 10 orang di antara mereka. Peringkat ke-10 dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelum Benyamin Sesko ditempati Javier Saviola. Kala direkrut Barcelona, saat usianya 19 tahun, Saviola ditebus dengan mahar 39,5 juta euro. Saviola sendiri diboyong dari River Plate pada musim 2001. Tak ada informasi resmi berapa nilai pasar pemain asal Argentina tersebut waktu itu. Namun, diperkirakan banderolnya waktu itu sebesar 10 juta euro. Bersama Barcelona, Saviola tak banyak mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia lebih banyak menjalani masa peminjaman ke klub lain. Hingga dilepas pada tanggal 10 Juli tahun 2007, ia hanya sempat bermain dalam 172 laga. Dalam 11.414 menit bermain T, tersebut, ia mencatatkan 72 gol dan 31 assist Wayne Rooney menempati posisi 9 dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi. Pemain asal Inggris ini diboyong Manchester United dengan banderol 37 juta euro pada musim 2004 dengan mahar sebesar 37 juta euro. Waktu itu, Rooney direkrut setan merah dari Everton. Belum diketahui berapa banderol Rooney yang waktu itu berusia 18 tahun. Namun, ditaksir tak kurang dari 10 juta euro. MU mengeluarkan mahar selangit untuk memboyong Rooney. Rooney sukses menjadi salah satu andalan setan merah. Pemain gempal tersebut menjadi bagian penting United selama masa baktinya di Old Trafford. Sepanjang memperkuat United, Rooney membantu klub tersebut meraih trofi juara Premier League, satu trofi juara piala FA, empat gelar juara piala Liga, satu gelar juara Liga Champions satu trofi juara Piala Dunia antar klub dan satu gelar juara Liga Europa Rooney pun menahbiskan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester United sejauh ini urutan ke 8 dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelum Benjamin Sesko ditempati Lukasio pada musim 2014-15 United memboyong bek kiri asal Inggris tersebut dengan mahar 37,5 juta euro Shaw direkrut dari Southampton saat berusia 18 tahun Waktu itu, ia ditaksir memiliki banderol sebesar 13 juta euro Shaw merupakan pemain yang diandalkan Manchester United untuk mengisi sisi kiri pertahanan mereka Pemain Kidal tersebut memang dikenal memiliki kemampuan apik dalam membendung serangan lawan. Rata-rata dalam tiap pertandingan, ia mencatatkan 1,35 tackle, 2,43 blok, 1,08 intercept, dan 10,64 kali tekanan ke pemain lawan. Di sisi lain, show juga apik dalam membantu serangan United. Dalam 212 kali berseragam setan merah, ia mencetak 3 gol dan 22 assist. Peringkat ketujuh dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelum Benyamin Sesko ditempati Fabio Silva Kala direkrut oleh Wolverhampton Wanderers, penyerang asal Portugal ini dimahari 40 juta euro Wolves meminang Silva pada musim 2020 dari FC Porto. Silva yang waktu itu berusia 18 tahun ditaksir memiliki banderol sebesar 12 juta euro. Bersama Wolves, Silva sempat menjadi salah satu andalan di lini depan. Dalam dua musim, ia bermain dalam 62 laga. Sepanjang 2.527 menit bermain tersebut, ia mencatatkan 4 gol dan 6 asis Saat ini, Silva memperkuat Anderlech dengan status pinjaman dari Wolves Urutan keenam dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi sebelum Benjamin Sesko ditempati Vincius Junior Waktu dipinang oleh Real Madrid pada musim 2018-2019 Mahar winger asal Brasil tersebut ditaksir sebesar 45 juta euro. Vinicius Junior dipinang dari Flamengo kala usianya baru 18 tahun. Waktu itu, banderolnya ditaksir sebesar 35 juta euro. Kendati berstatus sebagai pemain muda, Vinicius Junior tak kalah bersaing dengan bintang-bintang Madrid yang lebih senior. Ia menjadi salah satu pilihan utama di sektor sayap. Ia sempat bermain dalam 170 laga, mencetak 36 gol dan 43 asis. Bersama Madrid pula Vincius Junior meraih dua gelar juara La Liga, dua trofi juara piala Super Spanyol, 1 gelar juara Liga Champions, dan satu gelar juara piala dunia antar klub. Di posisi 5 dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi ada nama Rodrigo. Pemain asal Brasil tersebut direkrut Real Madrid kala usianya 18 tahun. Waktu itu, Madrid harus merogoh kocek sebesar 45 juta euro. Rodrigo direkrut dari Santos pada musim 2019. Waktu itu, banderol pemain berposisi winger tersebut ditaksir sebesar 40 juta euro. Sama seperti kompatriotnya, Rodrigo juga tak kesulitan mendapat tempat utama di Los Galacticos. Usia muda tak bisa menutupi talenta Rodrigo yang luar biasa. Walhasil, ia menjadi salah satu pemain kepercayaan di sektor sayap Real Madrid. Sejauh ini, ia mencetak 18 gol dan 21 asis dalam 108 kali penampilannya bersama Madrid. Rodrigo meraih dua gelar juara La Liga, dua trofi juara piala Super Spanyol, dan satu gelar juara Liga Champions. Anthony Martial mengisi posisi empat dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi. Manchester United meminang penyerang asal Prancis tersebut pada musim 2016 dengan mahar sebesar 60 juta euro. Martial dipinang dari AS Monaco ketika usianya masih 19 tahun Waktu itu, banderol Martial ditaksir sebesar 8 juta euro Hubungan Martial dan United bisa dikatakan mengalami pasang surut Bahkan, setengah musim belakangan, ia sempat menjalani masa peminjaman di Sevilla Ia pun sempat dikabarkan masuk ke dalam daftar jual setan merah namun, kedatangan Erik Ten Hag disebut bakal mengubah peruntungan Martial di Old Trafford. Ia disebut mampu beradaptasi dengan racikan taktik pelatih asal Belanda tersebut. Bersama Setan Merah, Martial sejauh ini sempat bermain dalam 269 menit bermain. Ia mencetak 79 gol dan 50 assist dalam 17.664 menit bermain tersebut. Martial pun sudah meraih empat trofi bersama skuad setan merah. Di peringkat ketiga dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi ada nama Matis De Ligt. Bek tengah asal Belanda tersebut direkrut Juventus pada musim 2020 lalu dengan nilai transfer sebesar 85,5 juta euro. Juventus meminang De Ligue dari ajak skala usia pemain tersebut masih 19 tahun. Waktu itu, banderolnya ditaksir sebesar 75 juta euro. Bersama sinyonya tua, Delik menjadi salah satu benteng kokoh di lini belakang. Ia bermain dalam 117 pertandingan. Rata-rata dalam tiap laga, ia mencatatkan 1,23 tackle, 1,36 intercept, dan 4,42 blok. Ia pun tangguh dalam duel udara dengan rata-rata 3,57 duel udara sukses dalam tiap laga. Tak cuma kokoh bertahan, Delik juga apik dalam menyerang. Sepanjang memperkuat Juve, ia juga mencetak 8 gol dan 3 assist. Joao Felix mengisi urutan kedua dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi. Atletico Madrid merekrut Joao Felix yang waktu itu berusia 19 tahun dengan mahar sebesar 127,2 juta euro. Joao Felix sendiri direkrut dari Benfica pada musim 2020. Waktu itu, banderolnya ditaksir sebesar 70 juta euro. Perjalanan Felix bersama Atletico tak mulus. Ia kerap diadang cedera yang membuatnya gagal menunjukkan penampilan terbaik bersama Los Colchoneros Namun, dengan kondisi tersebut ia masih mampu meraih satu gelar juara La Liga bersama Atletico Sejauh ini, Felix bermain dalam 111 laga bersama Atletico Dalam 6.819 menit bermain tersebut ia mencatatkan 29 gol dan 15 asis Urutan pertama dalam daftar pesepak bola remaja dengan nilai transfer tertinggi ditempati Kylian Mbappe Penyerang asal Prancis tersebut direkrut PSG dengan mahar sebesar 180 juta euro Waktu itu, usia Mbappe masih 19 tahun Mbappe direkrut dari AS Monaco pada musim 2019. Waktu itu, banderol Mbappe ditaksir sebesar 120 juta euro. Bersama PSG, Mbappe kian moncer. Ia bisa dibilang menjadi bintang utama di klub tersebut. Sejauh ini, Mbappe bermain dalam 216 laga bersama PSG. Dalam 17.186 menit bermain tersebut, ia mencetak 170 gol dan 88 asis Selain meraih sejumlah trofi bersama PSG, Mbappe juga meraih prestasi secara individual Ia menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1-4 musim berturut-turut Itulah 10 daftar pemain remaja termahal di dunia saat ini Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, comment and share.